vlog ataupun jalan-jalan di dalam kategori kuliner silahkan kunjungi channel Vichandra dan linknya akan saya sediakan di kolom deskripsi di channel tersebut seputar dunia kuliner ataupun semua jenis kuliner ada di dalamnya oke kita kembali ke topik pembahasannya Di sini sebelum ke ramalannya saya informasikan terlebih dahulu bahwasanya ramalan ini bersifat umum tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi jika kamu saya cocok dengan ramalan ini silahkan stay terus di channel ini dan jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Di sini kita akan bahas tentang 4 zodiak yang kaya mendadak di tahun 2020. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kepada zodiak yang pertama yang kaya mendadak di tahun 2020. Selanjutnya kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang kaya mendadak di tahun 2020.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 Yang bakal kaya mendadak di tahun 2020 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Di sini kartunya sudah kita dapatkan, ini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama yang kaya mendadak di tahun 2020 adalah Five of Cup ataupun Lima Piala. Untuk zodiak yang pertama yang bakal kaya mendadak di tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Gemini yang diangka kelahiran. 21 Mei sampai dengan 20 Juni di sini menggambarkan bahwasanya seorang Gemini sudah lama mengancang-ancang dan akan berhasil mendapatkan sebuah hasil dari pekerjaannya yang ia bangun selama ini dan di tahun 2020 ini seorang Gemini akan mendapatkan penaikan di dalam kategori keuangan yang dimana didukung oleh seorang pasangan serta dimotivasi oleh seorang pasangan di sini juga menggambarkan seorang gemini pertama memperbaiki hubungan asmara bersama pasangan, kemudian pasangan akan mendukung dan memberikan ide-ide kreatif untuk menunjang kehidupan dan keuangan seorang gemini di tahun 2020. Dan di tahun 2020 ini seorang gemini juga akan mendapatkan suatu masukan yang sangat meningkat dan yang tidak pernah ia bayangkan serta ia duga-duga dan disinilah dikategorikan seorang gemini adalah zodiak yang bakal kaya mendadak di tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah King of Swords Secara umumnya King of Swords itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya Dan di dalam kategori ini adalah seseorang yang sangat berarti di dalam kehidupan seorang Gemini Ataupun orang tua Gemini sendiri Dan di disini menggambarkan seorang Gemini akan kaya mendadak di tahun 2020 Dengan segala jenis usaha yang ia lakukan selama ini akan membuahkan hasil di tahun 2020 Dan ia akan mendapatkan pemasukan yang sangat drastis meningkat tanpa ia pernah sangka-sangka dan duga-duga di mana ia selalu disupport oleh seorang pasangan. Dan di sini motivasi serta dukungan penuh diberikan oleh orang tua gemini sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah. Temperance. Secara umumnya, temperance itu diartikan kesadaran, kesabaran, bersabar menanti sebuah proses, dan bersabar di dalam suatu keadaan. Dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan zodiac yang pertama yang bakal kaya tahun 2020 menggambarkan seorang zodiak gemini akan mendapatkan rezeki yang sangat meningkat di tahun 2020 dengan dukungan dari pasangan dan dimotivasi oleh seorang orang tua gemini sendiri dan temperance di sini menggambarkan Kesabaran seorang Gemini melakukan usaha selama ini akan membuahkan hasil di tahun 2020 dengan meningkatnya keuangan secara drastis dan mendapatkan suatu rezeki yang tak pernah ia duga-duga di tahun 2020 dan disini digambarkan bahwasanya seorang Gemini adalah zodiak yang bakal kaya mendadak di tahun 2020 dan untuk zodiak yang kedua yang bakal kaya mendadak di tahun 2020 adalah 9 of 1 ataupun 9 tongkat untuk zodiak yang kedua yang bakal kaya mendadak di tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Libra yang diangka kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober. Di dalam kategori ini digambarkan bahwasanya seorang Libra akan kaya mendadak di tahun 2020 itu dikarenakan seorang Libra akan mendapatkan pekerjaan yang sangat banyak serta job yang sangat banyak di tahun 2020 dari berbagai macam kalangan dan berbagai macam tawaran ia dapatkan dan di sini seorang libra menerimanya sendiri dan ia mengerjakannya secara serius dan penuh tanggung jawab di sini juga digambarkan bahwasanya seorang libra belajar dari orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan yang sangat banyak dan yang sangat menunjang keuangannya serta kehidupannya akan sangat bagus di tahun 2020 dan disini juga digambarkan bahwasanya seorang libra akan fokus kepada satu pekerjaan terlebih dahulu sampai selesai kemudian ia akan mengerjakan pekerjaan yang lainnya yang sudah menunggu dirinya dan disitulah kehidupan serta keuangan seorang libra akan sangat meningkat di tahun 2020 dan disinilah dikategorikan seorang libra akan kaya mendadak di tahun 2020 dan untuk support energi yang dapatkannya adalah King of One Secara umumnya, King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan di dalam yang adalah seseorang yang lebih tua dari Libra sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Libra akan kaya mendadak di tahun 2020 dengan mendapatkan banyak pekerjaan ataupun banyak job di tahun 2020 dengan dukungan dan motivasi yang diberikan oleh seorang orang tua Libra sendiri yang sangat dekat kepada dirinya. Dan jika Kartu temperance kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan seorang libra akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang menunjang keuangannya meningkat yang didukung serta disupport penuh oleh seorang orang tua libra sendiri dan temperance di sini menggambarkan kesabaran dari seorang libra dalam melakukan pekerjaan di tahun 2020 akan berbuah manis yang dapat menunjang keuangannya semakin meningkat dan disinilah dikategorikan seorang libra bakal kaya mendadak di tahun 2020. Selanjutnya kita kartu zodiak yang ketiga dan kartunya adalah Three of Swords ataupun tiga pedang. Untuk zodiak yang ketiga yang bakal kaya mendadak di tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Aris yang dia akan kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April. Di sini dikategorikan bahwasanya seorang Aris akan kaya mendadak dimana seorang Aris pertama-tama mendapatkan kesehatan yang sangat bagus sehingga disini dapat menunjang seorang Aris untuk melakukan pekerjaan yang banyak serta melakukan suatu pekerjaan dengan serius, dengan penuh ketekunan, dan mendapatkan pekerjaan yang sangat banyak juga di dalam kategori kesehatan. Di sini juga digambarkan bahwasanya seorang aris akan mendapatkan income ataupun pemasukan yang sangat luar biasa yang tak pernah ia duga-duga dan yang tak pernah ia impikan. Di sini seorang aris akan sangat terkejut melihat tawaran pekerjaan dan melihat keuangannya yang sangat meningkat dan di dalam kategori ini seorang Aris sangatlah dominan untuk dikategorikan orang yang bakal kaya di tahun 2020 dan untuk support energinya adalah page of pentacle secara umumnya page of pentacle itu diartikan seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun dan di sini menggambarkan seorang Aris akan kaya mendadak di tahun 2020 dengan mendapatkan dukungan yang penuh dari seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun yaitu anak Aris sendiri dan jika kartu Temperance kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan seorang Aris akan kaya mendarat di tahun 2020 dan di sini ia akan diketemukan dengan rezeki yang tak pernah ia duga-duga dan banyak pekerjaan yang sangat ia tidak pernah impikan yang ditawarkan kepadanya dengan dukungan dari seorang anak yaitu anaknya sendiri, dan dengan doa seorang anak yaitu anaknya sendiri. Dan tumpelas di sini menyimpulkan bahwasanya kesabaran seorang aris di dalam suatu kategori bekerja secara tekun dan menjaga kesehatannya akan berbuah manis di tahun 2020. Dan di sini seorang aris akan mendapatkan keuangan yang sangat meningkat yang tak pernah ia duga-duga sehingga di sini dikategorikan seorang aris bakal kaya mendadak di tahun 2020. Selanjutnya kita kartu zodiak yang keempat dan kartunya adalah empat tiara untuk zodiak yang keempat yang bakal kaya mendadak di tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak taurus yang diangkat kelahiran 21 april sampai dengan 20 mei. di sini digambarkan bahwasanya seorang taurus akan dihadapkan dengan banyak pekerjaan yang di mana satu pekerjaan pernah ia tolak dan di tahun 2020 ini pekerjaan itu akan kembali ke hadapannya dan ia akan menerimanya serta di sini ia akan mengerjakannya sampai selesai. Di sini digambarkan bahwasanya satu pekerjaan yang ditangani oleh seorang Taurus di tahun 2020 akan sangat menunjang keuangannya. Sangat bagus di tahun 2020 dan di sini digambarkan juga bahwasanya tiga pekerjaan sedang menunggunya dan Pekerjaan itu sangat membutuhkan tenaga seorang Taurus sendiri. Dan pekerjaan ini sangatlah menunjang keuangan seorang Taurus dan menunjang kehidupan seorang Taurus lebih baik. Sangat meningkat drastis di tahun 2020. Dan di sini seorang Taurus tidak akan pernah menduganya dan tidak akan pernah menyangkanya Sehingga di sini dikategorikan seorang Taurus akan kaya mendadak di tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah. Page offshore. Secara umumnya, Page of itu diartikan seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun. Dan di sini menggambarkan seorang Taurus dulunya pernah menolak pekerjaan, dan di tahun 2020 pekerjaan itu kembali ia dapatkan, dan ia akan menerima serta melakukannya dengan sungguh-sungguh, di mana tiga pekerjaan lain sedang menunggunya untuk dikerjakan. Dan di sini seorang anak selalu mendoakan seorang Taurus, agar Taurus sehat selalu dan fokus di dalam bekerja dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan zodiak Taurus bakal kaya mendadak di tahun 2020 dengan dukungan dan doa dari anak Taurus sendiri dan temperance di sini menggambarkan kesabaran seorang Taurus di dalam bekerja akan membuahkan hasil yang sangat menunjang keuangannya serta kehidupannya meningkat drastis di tahun 2020 dan di sini seorang Taurus tidak pernah membayangkan dan menduganya dan disinilah dikategorikan seorang Taurus bakal kaya mendadak di tahun 2020. Dan di bisa kita simpulkan bahwasanya empat zodiak yang bakal kaya mendadak di tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Gemini, selanjutnya seseorang yang berzodiak Libra, selanjutnya seseorang yang berzodiak Aries, dan selanjutnya seseorang yang berzodiak Taurus. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang bakal kaya mendadak di tahun 2020. Semoga bermanfaat.